Oke, okay. kita akan uh, membuat komponen yang baru gitu ya. Ada dua cara, yakni secara otomatis melalui Node.js, ataupun secara manual. Kita akan coba dulu yang cara otomatis. Untuk membuat komponen secara otomatis, Anda dapat lakukan dengan cara mengetik perintah Ionic Generate, komponen, kemudian nama komponen. Oke, okay. jadi kita akan membuat komponen untuk menampilkan tanggal hari ini dalam bahasa Indonesia. Jadi nanti kita ketik begini ya, Ionic Generate Komponen, TGL hari ini, jadi TGL hari ini disebut sebagai nama komponennya oke, kita balik ke node.js, ini kita tekan ctrl C untuk menematikan ini ya yang sedang berjalan, proses server yang sedang berjalan, kita terminate, nah kita ketik ionic generate komponen TGL hari ini ya enter Oke tunggu beberapa saat sih uh, Agar si ionic nya ini menjenerate komponen secara otomatis untuk Anda ya Yang terjadi adalah di Akan dibuatkan 4 file ya File TGL hari ini Mungkin lebih enak Saya coba tampilkan di uh, Sini ya uh, Nah ini dia Jadi app nya ini uh, Di dalam folder app sudah ada Komponen baru ya Subkomponen dalamnya Jadi TGL hari ini dan di dalamnya ada uh, empat file. TGL hari ini view-nya, TGL hari ini yang CSS-nya, expected, nya serta controllernya. nya Ada empat uh, file yang diciptakan. Oke. Okay. Nah, jika Anda mengalami error seperti ini, maka artinya Node.js belum diakses atau dijalankan secara hak aksesnya secara admin. Ya. Anda bisa uh, jalan, matikan Node.js-nya, kemudian jalankan Node.js-nya secara admin. Dan matikan mau anti malware atau antivirus yang sudah berjalan Oke okay. Nah kita akan menambahkan beberapa komponen html Di dalam uh, tanggal hari ini yang berusaha kita buat Oke okay, ya Jadi caranya bagaimana Pertama-tama kita edit dulu file view nya File html nya Anda buka tanggal hari ini Kemudian Anda buka view nya Yang ekstensinya html Tanggal hari ini komponen .html Nah Kemudian kita masukkan uh, sebuah apa ya, badge, badge color. Mungkin kalau kita cek seperti apa sih badge color itu, nah ini ya, uh, uh, badge. Nah, penampakannya seperti ini, teman-teman, ya. Ada apa ya, ada background color -nya lah, anggaplah begitu. Cara pakainya ya, simpel aja. Ion badge color primary, ion badge, bla seperti itu ya. Jadi saya mengikuti yang di slide p nya saya hapus ctrl v, ion batch, color color primary, dan ada variabel yang ditampilkan, Variabel tanggal tentunya anda sudah menduga cara men mengganti tanggal ini adalah melalui controller, oke okay. jadi anda buka juga controllernya tanggal hari ini, ts. ya, controller selalu diakhiri dengan .ts oke okay. uh, .ts seperti ini, ya dan kita tambahkan Uh, variable variabel ini ya tanggal hari ini. Yang nantinya kita isi sendiri. Kita akan ubah sesuai secara dynamic menyesuaikan dengan tanggal hari ini. Dan kita taruh aja di atas ini tanggal sama dengan ya ini nantinya isinya di tanggal. Lalu uh, nah, setelah setelah kita siapkan controller dan HTML-nya, maka selanjutnya Anda wajib mengimport komponen tanggal yang baru ini, di dalam app modul, kalau enggak, enggak bakal muncul, ya, enggak bakal muncul, jadi kita import dulu, jadi Anda buka app appmodul.ts di sini, dan pada bagian import di atas, kita import tanggal hari ini komponen, dengan cara seperti ini, ya, Anda bisa ketik import uh, tgl, hari ini komponen, ya, kalau, nah ini, ini enaknya kalau pakai apa ya, Visual Studio Code yang sudah dibuatkan otomatis buat kalian ya. DGL hari ini uh, sudah dibuatkan dibu uh, importnya dengan baik ya. Jadi formatnya adalah nama, nama apa ini namanya? Nama komponennya. Oke, okay. nama komponennya. tanggal hari ini komponen sesuai dengan tulisan yang ada di sini. Nama kelas ini harus sama persis ya. Sama persis. Kemudian from-nya adalah .tkl hari ini, masuk ke folder tkl hari ini, .tkl hari Kalau Anda lihat abu-abu di sini, di visual studio code, artinya ini belum diterapkan, belum dipakai komponennya, hanya sekedar diimport. Ya. Nah. Makanya, pertama-tama, kita masukkan ke declarations. Ya, declarations ini mendeklar komponen-komponen apa saja yang mau dipakai di project Anda. Sudah ada satu, yang ini app komponen, kita tambahkan koma di sini, TGL hari ini komponen. Nah sudah nggak abu-abu lagi kan? Karena kita sudah declare di sini. Kemudian kita balik dulu ke controllernya TGL hari ini. Jadi anda buka TGL hari ini komponen TTS. Nah anda lihat ada selector namanya APP TGL hari ini. Anda copy dulu ya. Ini copy dulu. APP TGL hari ini adalah tag yang dipakai sebagai penanda untuk ngeload komponen ini ke dalamnya. Ya, oke. Okay. Jadi ceritanya saya mau pasang komponen ini di dalam home komponen atau app komponen. Jadi Anda buka HTML app-nya, app komponen app HTML-nya. Lalu kita pasang di area di atas card ya. Kalau kita lihat di atas card. Jadi di atas card ini. Jadi ada ion card di sini. Anda bisa lihat ada ion content dan ion card. Nah di sini kita buat tag ya app tanggal hari ini. Nah ditutup seperti ini. Artinya pada saat ini dijalankan maka pada bagian ini akan di komponen app tanggal hari ini ke dalam tag ini pada saat rantai berjalan. Oke, okay, itu ya logikanya seperti itu, Mari kita serve ya Ionic serve. Tunggu proses kompilasinya selesai. Oke, okay, ini hasilnya ketika dijalankan dan anda lihat ternyata di dalam APP komponen besar ini kita bisa pasang nested tanggal hari ini komponen ya seperti ini dan ini berkat kita pakai tag APP tanggal hari ini ya sebetulnya ini bisa dipindahkan kemana aja terserah kalian mau dipasang di mana aja oke jadi bisa dimasukkan di bagian manapun di HTML dan di nested di bagian komponen manapun oke jadi tidak uh, mengikat harus di tempat tersebut ya tempat yang sama nah jika sudah bisa dipakai, sekarang coba modifikasi komponen tanggalnya akan mengeluarkan hasil tanggal misalnya Rabu 21 Oktober 2020 ya secara dinamis ya tentunya. Nah untuk mendapatkan nama dan hari tanggal dalam bahasa Indonesia maka kita uh, sedikit manual di sini ya jadi kita